Berjalan dan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu sepertimu yang ku cari, konon aku juga. Seperti yang kau cari Kukira kita semdan garam Dan kita bertemu di bolanga Kisah yang ternyata tak seindah itu Kukira kita akan bersama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 Si sayangmu membekas, redam kini sudah. Bicara istimewa, entah apa maksud dunia tentang ujung cerita. Kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang Konon katanya waktu sembuhkan Akan adakah lagi yang sepertimu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Tak kenal ada kendala, ku kira ini kan mudah. Kau aku jari kita, ku kira kita kan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kau melanjutkan perjalananmu, Kau melanjutkan berjalananku ati di jalan